Orang selalu tanya ustaz saya stres. Saya stres, apa ubat stres? Allah, hang tanya apa ubat stres? Nombor satu zikir. Termasuklah baca Quran apa semua. Yang kedua, buat amalan. Kalau sembahyang, buat di awal waktu. Memang hang hilang stres. Masuk waktu solat, solat, solat. Jangan tangguh. Memang hilang stres. Yang ketiga, apa dia cara menghilangkan stres ustaz? Bayar zakat. Bayar zakat, tuan-tuan pi jabatan agama Pulau Pinang bahagian zakat pi bayar kat dia. Bila tuan, -tuan bayar tu, tuan, tuan rasa lapang, tuan, tuan. Tenang sungguh hati. Termasuklah yang keempatnya ialah bersedekah. Bulan bulan yang lepas ada satu orang bawa anak anak perempuan dia kerja besar gaji puluh ribu tak kahwin sekarang jadi stres stres dia jadi fobia, semua dia takut dia masuk dalam bilik saya hari itu dia pakai lima face mask bukan tiga lima bukan dua lima dia takut kena covid ke dia dia stres saya kata akak, akak tak boleh macam ni. Akak kena tenang-tenang hati. Tak boleh, tak. saya tak boleh. Saya susah hati, saya fikir macam-macam. Apa nak jadi, apa nak jadi. Saya kata macam ni, akak ambil cuti, akak medut sekolah saya seminggu. Kita buat zikir, kita baca Quran, kita semayang, kita duduk dalam pengajian, kita buat sedekah. Akak masak untuk orang miskin di sekolah saya. Akak masak untuk orang anak yatim di sekolah saya. InsyaAllah hilang. Tak mahu, tak mau, tak mau saya, tak mau Jangan ajak saya benda tu, Saya stres, saya stres. Tadi mak dia telefon. Makcik dah lari pada rumah ustaz. Lah, lari pada sebuah pula. Takut anak makcik ini nak bunuh makcik. Dia jadi halusinasi. Dia duduk dengar. Lah. Macam mana nak buat ustaz boleh? Dia main sekolah ustaz. Tak payah. Sagi dia semelih saya pula makcik. Tak payah. Makcik pergi ambil ke dia, pergi hantar polis, suruh polis pergi hantar kat dia, kat hmm, hospital. Dulu, tiga bulan yang lepas, empat bulan yang lepas, saya dah kata dah, jalan penyelesaian dia macam ni, makcik tak nak bagi sokongan pada saya. Makcik ikut cakap dia, dah terlambat dah? Sekarang, stres dia tu dah, kontrol diri dia, sampai dia mula nak lukakan diri dia dan nak lukakan orang lain. Ya ni yang jadi hak sekarang ni tuan-tuan duduk tengok ni yang duduk bunuh mak dia bunuh bapak dia bila polis tanya Pak, saya faham tikam dia kata ada seorang berbisik kat telinga ni ha, bukan sebelih sebeleh lembu ada bisikan suruh sebelih bunuh mak dia sebab mak dia semua berhala bisik macam-macam syaitan mai kat dia tuan-tuan jadi ada benda-benda yang boleh kita amalkan supaya dapat kita menghilangkan stres yang hari ni stres di antara penyakit yang cukup berbahaya dia duk nampak jabatan pulau pinang dia duk nampak laut dia dia rasa duk memanggil dekat jambatan jadi ikut apa yang saya sebutkan tadi kalau tuan-tuan rasa stres mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita baik